dalam beberapa mo yang sangat sadar akan terbentuk beberapa tempat seperti rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, rumah tua, apa kamu dari Ah, hafuz, ah ah dan ah semua itu ah ah Dan Mokwida, sanzea, haf, ho, sapa kaiman zati tua, hegu, ho be fa ia, ho, he ng boma la, Hai berkaitan dengan Allah tanlah firman Dia firman Dia firammu adalah masalahmu. Ada orang yang berkena pada masalahmu. Salah, tanlah jawab yang yang pihai muda firamu muda adalah firamu sedang ber Sangat som, sanggah. Elu itu, elu itu, elu tidak rela, yang suka, elu mengandalkan orang, elu repu, lebat Yang kedua, isem, isem adalah kata benda, tidak berkaitan dengan waktu, sanggah pun dapat, orang munt, aku harus hadir. Aku tidak punya dapat, hei dapat adalah bukan. Orang munt dapat, aku harus hadir sekolah. Terus, wa dan semua kemudian sama maka seperti sebagai p tengah yuk kita lanjut ke berikutnya v l adalah kata kerja yang dengan ism adalah benda ada benda yang tidak wa dengan haf half off hapusan off Isim Pras-Fuqir al-Santin dan Bahru'il Arabindadeng Karagajar Tandok al-Sunggah Dehapah Muhammad al-Isim Dehapah Fu'e-Maji Muhammad al-Isim Il-A-Huruf isim Artinya, perang Muhammad al-Isim Al-Isim Mohamad Bajir Pasa, yang ketahui Alam atau Islam, Tanda-tanda Islam. Pertama, ketua adalah nomor, Tanda-tanda Islam. Alam atau Islam, terpaksa menjadi beberapa bagian, yang pertama ditelurui oleh Al-Islam, yang ketua adalah akhir, yang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 apa kata yang ditaburkan Islam Islam Tuhan Allah al Islam di ada masjid ada masjid al al al ada di ada kata tidak dapat didahului, ada timah oleh rehu, ada islam, ada islam datangwin, tidak mungkin ditemukan bersamaan dengan satu islam. Sehingga kita ketika suatu islam Ari samakwa ɗon wunye wadu waɓasan tan ɗon ɗon ɓe waɓɓe wa. Ɗe ɗon ɗo ɗata ka ɗan wo ɗen a Majidun, hai Muhammad dan ada puan ini tidak mau menjadi pu. Khoda Khoda te pasang sabu e Maka magam de de gan e sam paen kaso an min hab ti Si f hata limi seperti anti mindai, apa seperti apa? Iya, kau fitri, fitri yang hebat ya. Tadah, tadah, tadah, tadah, tadah. Aku tak Sada Ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon ɗon anda ditului oleh orang terbaik kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.